Ingat, alami merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek untuk ada hidupin lagi. untuk hidupin lagi. ya bener benar. ciao koreng Yuk ngidupin lagi. Hemat mati kan Pria kreatif, kreatif. ini, pria yang melinting Dewi itu baru namanya pria kreatif seksi. Tahu kalau Sobat Lintinger, jumpa lagi dengan saya di channel Lintinger. Pria kreatif pasti pilih tinggi, hemat murah bermarem. Sobat Lintinger, kali ini saya sedang santai nih. Suasananya maknyus, seger banget dengan Mas Dedi. Mas Dedi lagi asik melinting buat Semoga tingwe semakin diterima masyarakat, masyarakat tinggi untuk beralih ke rokok tingwe. Meski di pandemi seperti ini, kita tidak kekurangan stok asap. Sebab tingwe banyak varian dan murah turmarem. tapi tidak peduli rokok pabrikan itu naiknya berapapun mau sebungkus Rp50.000 satu slot lima juta wong rokok kami dari dulu bukan rokok buatan pabrik pria ganteng itu relatif sobat lintinger, tapi kalau pria yang mau ngelinting tinggi itu baru namanya pria kreatif jadi mama tetap bisa shopping, mama glowing papa ngelinting sobat lintinger Dimanapun berada Tingwe bisa membuka Usaha Bisnis tingwe jual beli Jadi sobat lintinger Jangan pandang kami Hanya sebatas sisi Rokoknya saja Jadi Ada peluang bisnis Bagi sobat lintinger yang tertarik Untuk mengembangkan bisnis Mikro ya Ingat Merokok jangan takut mati kalau mati kan ada korek untuk hidupin lagi. Jaya petani tembakau Indonesia, jaya rokok tinggi Pria ganteng itu relatif, tapi pria yang mau ngelinting itu baru namanya pria kreatif, seksi tahu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komennya bagi yang suka untuk mengikuti update video kami berikutnya. Halo Sobat Intiner, mbak. asap kembangau saya di jalannya. Bang Ling, harus nyambungin Bang Ling. Jumpa lagi dengan saya di channel Intiner. kita ngobrol bareng lagi dengan Kak Lili. Kak Lili, oke. Kalau biasanya ini ini, cocoknya dengan nah, tua lah. Ini gara-gara tua, gara-gara ya, tua. Ini, tua lah, <laughs> Di, siapa, ini ada juga. <laughs> <yusup. hantum> Dua, ini ada juga. Jengkel. Sebab ini memang mengasihkan tapi kalau enggak hati-hati bisa jengkel terus. <hantum> <Ustaz> Adean. Ya. Adean. Banyakkan nyusuk. Jadi, harus di bareng nah, nah, <laughs> ya, barengin ya. nah. Jadi aslinya enggak datang juga Siapun omong yang enggak ada. Ya. Yang salah satu contoh dari Lindinger yang selalu percaya diri coba Lindinger. Jadi kita tuh harus percaya diri bersyukur menikmati hidup apapun adanya. Oke. Nah ini kita lagi nongkrong sehat, istirahat begitu. Selamat pagi, bekerja pagi, dua-dua selamat ini selamat ini selamat pagi, selamat sibuk sedang istirahat selamat pagi, ini pagi, bos pagi, selamat pagi, ini pagi, selamat pagi, selamat pagi, ini, pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat Sembari, sembari, sembari istirahat, walaupun setahun mau setahun Mana Bisa. rokoknya, asap tembakonya mana nih, kok? Kebalik, ini apa ya, ini Ya, beginilah, Udah sobat kelar denger, namanya juga di kampung, oh, ya, nah. di sela-sela oh, aktivitas. Nah, itu ada, ada buto hijau tuh, sobat, ya, ini tuh. Nah, itu, ya. itu ada buto hijau tuh ini tenaganya luar biasa nah, itu itu juga ya tua petua. cinta tua dan <laughs> jangan lupa dengan rokok tinggi ya okay. lanjutkan jayalah petani tembakau Indonesia jayalah rokok tinggi keijrah ke tinggwe hemat murah surmarem biaya kreatif pilih tinggi mama glowing mama salting pampang linting ciao A B B